Ya Allah, kenapa bisa begini nilainya? Bagus-bagus huh? banget Pis, bosan kai, enaknya kita ngapain Yuk, ada air ke pantai aja Yaudah, yo, kita cari ikan Ayo, Ayo, please. ayo, please. ayo, please. ayo. Ayah, ayah. ke pantai. Mau ngapain ke pantai? Cari ikan buat makan mayam. Oke, okay, let's go. Bunda ikut. yuk, ya, ya, kita turun dari sini ya. Ya. Kalau tuh bilang ini. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Adek. Merdeka. Turun cepat Maju. Maju turun. Lewat situ. Tidak ya. boleh. Ayah, kita mau perang sama ikan. Kita mau perang sama ikan. Mati enggak? Serbu, di situ banyak ikannya. Ayo. Ayo, ayah jangan kayak ayah diam saja dari tadi sudah sana pintar itu. biawa Ayah diam. Dapat. Ya, ya pas. Ah, dia nampais. Oh yes. Ah, yes. Ah, yes. Hei, hei, hei, halo anak-anak. Tadi katanya mau cari ikan, ini kok malah main perang-perangan sih. Kata apa sama ikan? <Guncah> Ayah juga hai, hai, hai, tunggu, hai, hai, hai, hai, hai, stop, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ikan yang didapat? enggak ada Ayah, kami udah ikan Kami kaya Buang sama ikan Kita beli ikan Kita goreng Terus kita makan sama-sama Aha. uang aja ya enggak berguna Ikan patin. Tapi nyarinya di laut. Enggak jadi makan ikan laut. Jadinya ikan patin. Nah. moments later nama sudah siap makan Ayo Ayo Kita akan tuh Oh ada makan ya? Ayo besok kita mancing aja ya Kenapa? Daripada yang sama ikan <laughs> Tapi ikannya menang, bukan kita nggak dapet ikan <laughs> Oke okay.